lagi dengan nyatu alam. Alhamdulillah mudah-mudahan Anda sekalian selalu sehat dan saya selalu sehat dan tetap bisa menghibur Anda. Teman-teman dan ini adalah lokasi yang luar biasa. Kali ini kita akan Uh, tunjukkan setrek-setreknya mudah-mudahan tetap ramai oke okay, tetap ikuti sampai selesai nanti mana setrek ah. setrek setrek bro setrek bro setrek <laughs> aduh banyak nih boleh Wah. Itu Wah, lepas. wah, kurang acar, wah, pagi kena panteng belum, eh. Uh. Nah. itu eh come on, come on. track nah setrek lagi ikan yang lapar ini rupanya Take it Let's do it. Wah. Wow. Ini adalah penarik luar biasa besarnya. Oh. Wow. Alhamdulillah. Hmm. Alhamdulillah. Hmm. Wow. Ini ada sekilo setengah nih, sih. Luar biasa teman-teman oh, Berjuang Alhamdulillah Kali ini Kita akan pindah teman-teman nah, Ini adalah Hasil Kita beberapa menit aja ya ternyata keluar biasa nih. ini ada lebih dari 15 ekor nah. nyatu alam Teman, teman uh oh, uh. terkenal teman boleh boleh boleh boleh, luar biasa, ah Yang luar biasa, uh, nah, gitu.